Sejago apapun main lu, segede apapun kade lu, sebagus apapun skin lu, kalau lu gak ada titik, gak percuma. Susu si eh bareng sekritting siang main ff malam jadi kanggo stigu eh teman-temanku semua reject reject ku kira teman ternyata artis hmm, nanti dia yang dapat duit aku Anjay aku ya kan? Kamu. Eh, buat lu nih betina yang sering bilang gua mau gak bakal selingkuh kalau lu setia <tuh> Cik, Katanya udah dapet yang baru Udah sombong-sombong, udah pamer-pamer <tuh> Gitu ya masih kalah jauh sama gua beli biskuat di warung bowo kalian satu squad, kami cuma duo eh buset seret.